Halo, mas bos, selamat datang di channel halo, Official Nah di video kali ini, halo, mau ngembangin tutorial Yaitu cara menggunakan aplikasi halo, Master yang ada di HP Infinix guys Langsung saja kita buka halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, di sini kita perlu mengenal terlebih dahulu yaitu fitur-fiturnya ya guys ya. Nah fitur yang pertama yang ada di ponsel master HP infinix ini yaitu yang pertama di sini ada file sampah guys. Dimana fitur file sampah ini untuk membersihkan file-file sampah yang ada di HP ini guys. Coba kita klik ya guys ya. Nah hebat ponsel Anda bersih. Jadi ponsel infinix saya sudah bersih dari file-file sampah guys. Jika uh, HP winning yang banyak sampahnya nanti di sini akan tampil beberapa GB file sampahnya kemudian kamu bisa membersihkannya di sini guys ya. Nah, untuk cara menggunakan Phone Master yang selanjutnya di sini ada pendingin CPU guys ya. Pendingin CPU ini untuk mendinginkan ponsel HP Infinix kamu ketika panas guys ya. Jika HP Infinix kamu panas, kamu bisa menggunakan aplikasi Phone Master ini dan untuk melakukan pendingin CPU dengan menggunakan phone master ini guys. Coba kita klik. Monitor CPU ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang uh, menggunakan CPU di HP Infinix ini terlalu berlebihan guys. Di sini kamu bisa melihat di sini ya, berapa 32,9 C guys. Kemudian kita dinginkan untuk mendinginkan ponsel. Masih pendingin telah mendingin. Selesai, oke. Okay, next, yang selanjutnya ya, di sini ada pemacu ponsel, ya guys. Ya, ini gunanya untuk melonggarkan RAM yang ada di ponsel kamu, teman-teman. Jadi, untuk mempercepat kinerja ponsel Infinixnya, ya guys. Ya, coba kita klik yang ini, ya. pemacu ponsel, penggunaan memori adalah, 50%. nah, di sini kita tinggal klik dorong aja, guys, untuk mempercepat HP Infinixnya penggunaan memori ada 44 oke okay. macu ponsel sudah selesai ya guys ya ini gunanya untuk mempercepat ponsel yang ada di HP infini kamu guys nah selanjutnya di sini ada antivirus guys ya dimana antivirus ini untuk melacak atau uh, untuk mendeteksi adanya virus berbahaya atau tidak yang ada di ponsel HP kamu guys biasanya terdapat uh, virus malware atau virus yang lainnya nanti kamu bisa mengeceknya di sini, guys ya, antivirus, guys. Dan kamu bisa menghapusnya di sini. Coba kita uh, cek ya, ada virusnya atau tidak ponselnya, guys ya. Mesin cerdas, aktifkan. Oke. Jadi eh, ancaman keamanan yang satu ya, tapi ini aman sih, gak apa-apa. Keaman jaringan aman, kerentaan sistem aman, virus dan trojan, horse aman, lingkungan pembayaran aman. Pending, eh, perlindungan privasi juga aman ya guys ya jadi ponsel kamu aman ya guys ya dari virus yang berbahaya guys di sini detail deteksinya ya eh, di sini eh aman semua ya guys ya aman aman aman aman aman jadi ponsel infini kamu aman guys kemudian kita lanjut ya yang selanjutnya di sini ada penghemat daya guys ya dimana penghemat daya ini untuk menghemat baterai ponsel HP infini kamu ya guys ya coba kita klik guys Analisis. Nah di sini ada satu aplikasi yang memakan baterai terlalu banyak, ya guys ya. Kemudian kita klik saja hibernasi ya, guys ya, untuk uh, untuk menormalkan kembali baterai yang ada di ponsel apin pilihnya, guys ya. Aplikasi mau masuk mode hibernasi, guys. Okay. Oke. Kita next. Yang selanjutnya di sini ada kunci aplikasi. Ini gunanya untuk mengunci. Aplikasi-aplikasi yang ada di ponsel HP Infini kamu ya guys ya, kamu di sini bisa menggunakan fingerprint dan kamu di sini juga bisa menggunakan yaitu pola ya guys ya sandi pola. Oke kita kembali guys dan di sini di bawah sini ada manager data ya guys ya. Di sini untuk melihat data-data uh, yang ada di ponsel kamu guys ya. Oke kita kembali ya guys ya kemudian di sini ada mode game ya guys ya dimana mode mode game ini gunanya untuk uh, agar permainan game online kamu atau game game offline kamu bisa tambah lancar ya guys ya agar tambah lancar kamu bisa mengaktifkan mode game ini guys ya melalui porn master ini guys nah mode game ini ya guys ya agar game online kamu atau game offline kamu ya agar semakin lancar digunakan di HP Infinix ini ya guys ya. Kamu bisa menggunakan mode game jika kamu ingin bermain game ya guys ya. Oke, kita kembali yang selanjutnya di sini ada pembersihan mendalam ya guys ya. Di mana pembersihan mendalam ini untuk membersihkan file-file yang ada di memori uh, internal atau eksternal yang ada di HP Infinix ini guys ya. Saran aneh jangan pakai yang ini ya guys ya nanti uh, itu nanti file yang masih berguna atau file foto yang kamu masih gunakan nanti bisa terhapus ya guys ya jangan gunakan pembersih mendalam ya guys ya kamu bisa menggunakan di sini file sampah saja ya guys ya agar data kamu aman guys dan di sini ada pembersih WhatsApp Hapus file yang tidak berguna di WhatsApp, ya guys. Ya, kamu bisa membersihkan file-file yang tidak berguna yang ada di aplikasi WhatsApp, yes Ya, melalui bersihkan WhatsApp eh, ini, ya guys. Ya, di sini perhatian tidak, eh, file tidak tidak dapat dipulihkan setelah dibersihkan, ya guys. Ya, ada peringatan seperti ini: maka file-file yang ada di WhatsApp eh, termasuk file sampah yang ada di WhatsApp atau file gambar audio di sini, di antaranya file gambar audio video file yang diterima ya guys ya nanti akan terhapus semua guys ya kamu menggunakan uh, bersihkan whatsapp ya di sini ada lagi yaitu menu pemindah file nah middle file ini gunanya untuk memindahkan sebuah file yang ada di memori internal yang ada di memori uh, bawaan hp ini kamu internal menuju ke memori eksternal atau kartu sd ya guys ya untuk memindahkan sebuah file gambar langsung juga bisa di sini guys dan ada juga audio audio semua audio yang ada di internal bisa dipindahin langsung ke memori sd ya guys ya dan juga ada video di sini video kamu bisa langsung medakannya langsung ke memori kartu sd guys tanpa menandai suatu uh, file ya guys ya ini secara langsung guys. Paket pemasangan dan ada file besar juga di sini. Oke, ini dia peminda file dan kita lihat lagi di sini ada lagi menu manajemen aplikasi, guys ya. Di sini untuk melihat manager, manager aplikasi yang kamu pasang melalui Play Store atau kamu pasang melalui memori kamu ya, guys ya. Di sini ini adalah manajer aplikasi, guys. Ini aplikasi-aplikasi yang saya pasang dari Uh, Playstore ya guys ya, manajernya di sini guys. Jadi kamu ingin menghapusnya juga bisa lewat sini ya guys. Ya. Bisa lewat sini juga uh, jika kamu ingin menghapus suatu aplikasi ya guys ya. eh Kita kembali lagi dan di sini ada Exit. Exit ini melindungi keamanan privasi anda ini adalah eh uh, suatu apa ya namanya ya. Suatu keterangan ya guys ya, uh, keterangan aplikasi ini guys di sini ada lagi menu apa ini menu alat guys coba kita lihat ya guys ya. oh di sini ada menu alat sama seperti yang ada di menu rumah ini ya guys ya cuma ini diringkas jadi satu begini guys satu nah di sini ada menu saya ini adalah menu akun ya guys ya atau kamu ingin memperbarui sistem kamu juga bisa melalui aplikasi Pon Master ini guys ya tumor baru sistem HP Infinix kamu kamu juga bisa melewat aplikasi Phone Master ini, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya cara menggunakan Phone Master di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga sama ya guys ya. Karena HP Infinix itu juga dibekali dengan Phone Master ini ya guys ya. Aplikasi Phone Master ini bawaan HP Infinix-nya ya guys ya.